Tetap Baik, setelah tadi foto bersama, kita memasuki acara selanjutnya yaitu melihat bersama cuplikan video vlog dari 12 peserta yang lolos menjadi semifinalis setelah mengalahkan 89 kontestan lain yang mendaftar pada tahun ini. Ada pun tahap penilaian dari kompetisi Kode ITT 2021 adalah yang pertama tahap pengisian yaitu tahap administrasi dan penjurian awal, yang kedua tahap semifinal yaitu tahap penilaian dari penonton YouTube yaitu kita hitung dari like dan komen. Setelah itu tahap terakhir yaitu tahap presentasi ide dan talk show dari 12 Grand Finalis. Hadirin uh, bisa berikan tepuk tangan untuk 12 Grand Finalis kita yang datang pada hari ini.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 Turning losses the games I'm the boss, of making change I've been rocking this exchange, uh. off and risking things, gonna make a name I just wanna be famous But I don't want that cheap fame, no, I'm not that vain I just wanna be greatness <tiny tune> I vlog KDI 2021 Oke, sekarang adalah video conference Selanjutnya merupakan keynote speech oleh Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri dari Bapak Andi Rahmianto dengan tema Bermigrasi Aman dan Nyaman di Luar Negeri. Bismillahirrahmanirrahim, uh, yang saya hormati uh, Kepala Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di uh, Taipei, uh, uh, Pak Budi Santoso beserta uh, uh, jajarannya. Uh, Kemudian juga para hadirin yang hadir, Ketua Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia di eh, Taiwan, di Taipei, eh, tentunya juga eh, eh, para eh, perwakilan dari eh, BUMN eh, kita di eh, Taipei, eh, yang juga saya cintai dan saya eh, banggakan seluruh warga negara eh, Indonesia di eh, Taipei, baik yang hadir, pada acara ini secara fisik maupun juga secara daring ke Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat Pertama-tama izinkan tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang dengan segala berkah dan rahmatnya memungkinkan kita semua masih bisa uh, bertemu dan hadir di acara pada siang hari ini yaitu uh, grand final kompetisi vlog uh, KDI Taipei uh, 2021 dan juga uh, forum silaturahmi masyarakat Indonesia di uh, di uh, Taiwan uh, saya juga ingin uh, memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan salam hangat dan pesan dari Ibu Menteri Luar Negeri ya, kepada seluruh warga negara Indonesia yang berada di Taiwan tentunya dengan harapan agar kita terus menjaga kesehatan ya, mengutamakan keselamatan serta memperhatikan aturan-aturan ketentuan hukum setempat ya, yang harus kita semua hormati agar tidak terjadi permasalahan yang tidak diinginkan yang kedua saya juga ingin mengucapkan selamat ya, kepada seluruh finalis kompetisi vlog KDI Taipei 2021 dengan tema bermigrasi aman dan nyaman di uh, Taiwan. Uh, semoga uh, hasil dari kompetisi ini mendapatkan uh, hasil yang baik, yang terbaik tentunya. Uh, dan juga harapan agar semua uh, para uh, peserta ya, bisa terus berkarya, bisa terus menyuarakan uh, citra positif tentang Indonesia di mata dunia, uh, khususnya di uh, wilayah uh, kerja dari Taipei di Taiwan. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor dan juga Uh, selamat kepada pemenang yang sudah uh, karyanya sangat bagus sekali, sudah disaring dari 89 total video. Terima kasih. Nah mungkin boleh nih kita lihat dulu grand finalisnya siapa aja nih? Boleh, mungkin tim media boleh ya. dibantu untuk grand finalisnya? Kira-kira siapa yang menang nih? ya? Siapa ya? Mas hari mungkin ada join juga? Hmm, aku sih nggak ada sih. <laughs> Mungkin uh, Mas Yogi ada apa jagoan di sini? Nah <laughs> yang... nih mungkin Tanya... beri kita bacakan dulu ya Mas Yogi ya okay. bingung juga okay. nih ya tadi ya <laughs> dari mahasiswa dan profesional enam besarnya ada Afrimon ada. Fatin yeah. Oke okay. boleh pelase dulu kalau ada Fatin Nur Aulia Husna Iya yeah. yeah. ada Iman Adipurnama Purnama yeah. <laughs> Iya Muhammad Fakri Tadiancia hmm. Triwandi Januar dan yang terakhir William Srendi William Devano Terus untuk kategori umum ada satu Ade Juan, Junita, yang kedua ada Ania, dan yang ketiga Fitria, yang keempat Ikal Lindiani, yang kelima Kristina Damayanti dan keenam Suci Puspitasari. Mohon tepuk tangannya dulu. Oke. Okay. Sabar, sabar 5, 4, 3, 2, 1 adalah Abdino 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Pemenangnya adalah Alia. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu yang telah kita nantikan bersama pembacaan untuk pemenang juara kedua kompetisi Pemengar KDI 2021 yang akan dibacakan oleh wakil kepala KDI beliau Bapak Teddy Sohrahmat, Ketua PCIN Muhammad Musri, Ketua PCIN Pur diwakili Didi Irwanto, Ketua Salimah Taiwan, Uni Ambarwati. Kepada beliau nama yang saya sebutkan tadi kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Jumlah. Selamat siang dan selamat super kita semua uh, Bagaimana kabarnya, bapak-ibu sekalian, teman-teman Masih senang ya?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 kesan dan pesannya atas pelaksanaan lockdown pada hari seperti apa pesannya kesan pada hari <tauk> baik mahasiswa pekerja migran ataupun sektor yang lain untuk bisa mengirimkan uh, cerita melalui vlog yang sudah ada, dan memang kita sekarang akan pilih yang kedua, juara kedua kita tahun depan akan lebih meningkat lagi Baik, amin. Terima kasih. Weh, tepuk tangan dulu untuk uh, Pak Teddy Suramat, Bapak-Ibu sekalian Nah, selanjutnya kita dengarkan dulu nih kesan dan pesan dari Mas Didi Barangkali, silahkan Mas Iya, kami dari PCI Anatu sangat bangga sekali dengan KDI terus berinovasi dalam program-programnya Tahun lalu kita punya ISAI Tahun ini, kita punya acara yang lebih kompak. Informasinya bisa diserap dan bisa dinikmati oleh masyarakat lebih gampang, yaitu video vlog.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 Losses in the gains, I'm the boss, of making change I've been rocking this exchange, uh. Popping off and risking things, gonna make a f***ing name I just wanna be famous But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain I just wanna be greatness Ain't no matter siapa yang disampaikan oleh Pak Teddy kemudian Mas Didi juga unik ya tahun ini luar biasa sekali dan Uh, kami dari BCA memberikan apresiasi yang luar biasa kepada KDI Taipei, kepada seluruh teman-teman panitia. Berikut juga dengan seluruh finalis yang sudah berpartisipasi pada acara hari ini. Kalau tidak salah, tadi dialah disampaikan ada lebih dari delapan uh, video yang masuk luar biasa, dan tadi sangat sudah melihat sangat luar biasa ya. Videonya bagus sekali dan informatif, gitu Bagaimana tagline tadi yang sudah disampaikan juga migrasi aman dan nyaman gitu ya di Taiwan? Nah, saya pikir ini uh, salah satu. Ajang yang media platform yang di, bisa dibuang teman-teman warga negara Indonesia di Taiwan, baik itu pelajar, mahasiswa, maupun uh, pekerja migran yang masyarakat umum, yang kemudian kita satu pasti ya, kita kolaborasi apa yang menjadi uh, bakat dan kesenangan kita gitu. Boleh begitu, apa Dua, pasti gitu ya. Kemudian tiga konten yang penting, bahwa ada banyak informasi yang penting yang bisa disampaikan kepada siapa siapapun warga negara Indonesia Indonesia yang akan datang ke Taipei. Kita mendengar juga kalau tidak salah nanti bulan Desember ada lebih dari 1700 uh, pekerjaan migran yang akan datang begitu ya dan ini akan menjadi bagian dari informasi yang sangat bagus. Baik, selanjutnya kita ingin melihat dulu nominasi untuk pemenang eh, kedua baik kategori pelajar mahasiswa maupun kategori umum. Oh, katanya langsung pengumuman. Ya berarti kita minta dulu jajakan nanti oleh Pak, atau. Pelajar, dulu. diberikan dreaming in my head like i've seen it a where living is a life with berikutnya yeah. kita lihat dengarkan dulu lihat yeah. dulu ya kategori, yeah. kategori, kategori umum. untuk kategori umum, umum. Yeah. juara dua juara dua ya yeah. yeah. siapakah dia siapakah jeng jeng, -jeng, -jeng, -jeng, -jeng, -jeng, -jeng, -jeng. <laughs> ini musiknya belum ini delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. 3 2, 1. Nino Putria, ya. ya. nah, kita, oh, ya kita, kita, kita lihat dulu. Barangkali uh, gitu ya. okay. kita lihat dulu vlognya, vlognya gitu ya. Oke, kita lihat sama-sama.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 Baik kita undang seluruh pemenang, baik dari kategori pelajar Malaysia Profesional maupun dari kategori umum untuk naik uh, ke atas panggung. Silahkan untuk seluruh pemenang, mungkin barangkali kita iringi dengan tepuk tangan dulu dari seluruh hadirin yang uh, hadir pada Semen. siang hari ini. Silahkan.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 Way back a year ago I ain't going back, I'm not falling I'll push all my chips and call all myself you keep i hear and yang, menikmati. yang menikmati. udah udah masuk udah selamat nah, sih ini banyak sekali, banyak sekali. Ya, saya ya Allah dari 86 video Terima kasih banyak, semangat semoga ini ya Selamat ya, udah beres acaranya nggak tahu ini nah. <laughs> udah udah beres makasih gimana sih yang udah hidup uh, dari awalnya Juara satu untuk kategori mahasiswa focus on yourself on your faith